Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini saya akan membahas tentang dioda. Bagi yang pertama mampir di channel ini silahkan di subscribe ya bagi yang belum. Oke okay, dioda adalah komponen yang bersifat semikonduktor, ya, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah saja dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi arus listrik bisa mengalir dari anoda menuju katoda, tetapi tidak bisa mengalir dari katoda menuju anoda. Ini prinsip dasar dari dioda. Coba kita cek di sini. <tuh> Oke. Okay. Ya, bagaimana membedakannya? Itu garis membedakan antara pin anoda dan pin katoda. Itu kita tinggal lihat garis di sini. Di sini ada eh, germanium dioda ya, garis. Ini adalah katoda, ya. Zoom, ya. Ini adalah katoda, pin ini, dan pin ini adalah anoda. Oke, coba kita cek ya. Hidup ya. Arus mengalir dari anoda Menuju ke katoda ya. Coba kita paksa Arus ya, Paksa mengalir dari katoda menuju anoda ya. Tidak ada arus yang mengalir Coba kita buktikan ya. Oke Coba kita balik lagi Oke jadi prinsip dasar dari dioda adalah hanya mengalirkan arus searah, ya. tidak mengalirkan arus sebaliknya atau hanya memberikan arus maju, tidak bisa memberikan arus mundur. Itu secara umum. Lalu bentuk-bentuk dioda, ya bentuk-bentuk dioda itu yang pertama adalah dioda biasa seperti ini. Ini adalah dioda germanium dan ini adalah dioda silikon ini sama-sama dioda biasa memiliki dua buah kaki jadi hanya bisa mengalirkan arus arah dari anoda menuju katoda dan tidak bisa mengalirkan arus dari katoda menuju anoda dan ada juga yang namanya ini ini adalah dioda bridge fungsi dari dioda ini adalah untuk mengubah arus AC menjadi DC ya fungsi dasarnya ini adalah empat dioda ya Satu Dua Tiga empat Yang dijadikan dalam satu komponen jadi empat buah dioda dijadikan dalam satu komponen ya. Dasar, Fungsi dasarnya sama juga untuk menyerahkan uh, arus ya Jadi arus AC bisa mengalir seperti ini ya uh, ini kira-kira ya, seperti itulah jadi arus bisa mengalir seperti ini ya seperti ini dari arus AC menjadi DC ya untuk uh, konsep arah silahkan tonton video saya yang sebelah sini ya silakan diklik di sana sudah saya jelaskan lengkap. Dan juga ada yang namanya dioda uh, tiga kaki, ya dioda tiga kaki seperti ini. Ya, ini bagaimana? Ini menentukan mana uh, kaki min, ya, kaki plus dan kaki ac, ya. Seperti ini empat buah kaki, ya. Ini adalah plus, ini adalah min, ini adalah ac, ya. Ini pin ac dua, dan ini adalah pin plus dan ini adalah pin min, ya. Untuk jenis dioda bridge empat buah dioda dijadikan satu ada juga dio dua buah dioda yang dijadikan satu seperti ini ya ini adalah dua buah dioda yang dijadikan satu coba kita zoom ya lambangnya seperti ini oke okay. ya. seperti ini lambangnya dua buah dioda yang dijadikan satu, dua buah kaki anoda dan satu buah kaki katoda. Ini biasanya digunakan pada power supply SMPS ya atau trafo yang mempunyai CT ya. Jika trafo itu CT lebih baik menggunakan seperti ini ya, di grounding langsung ke CT itu. Kalau ini bisa juga CT, e, tidak bisa CT ya. Ini untuk e, trafo jenis non CT ya empat buah kaki. Kalau ini trafo jenis CT ya, untuk trafo CT seperti itu. Dan juga ada dioda yang memiliki tiga eh, buah kaki ya. Selain dari dioda seperti ini, atau orang menyebut itu dioda terkontrol ya, ya dioda yang punya fungsi sebagai pengendali terkontrol yang dikendalikan oleh kaki gate ya kira-kira seperti ini, ya. ini adalah bentuknya uh, yang pertama ya seperti ini arus ya hanya bisa mengalir dari anoda menuju katoda ya. tidak bisa mengalir dari katoda menuju anoda tetapi pada kondisi ini ini ada syarat tegangan dari gate ya jika tegangan high arus bisa mengalir, tetapi jika tegangan low, arus tidak bisa mengalir. Ya kira-kira seperti itulah. Ya, hampir sama fungsinya ini dengan uh, transistor atau mosfet, tetapi ini lebih spesifik ya seperti itu. Uh, ini orang bilang biasanya ini SCR ya, silikon control rectifier, silikon control rectifier. Jadi pengendali arus penyarah terkontrol ya jadi dikontrol oleh pin gate ya ini dihubungkan ke tegangan digital atau tegangan analog ya. dan ada juga yang bentuknya seperti ini ya hampir sama dengan SCR tapi ini biasanya untuk eh, kontrol pada tegangan DAC ya. pada tegangan AC ini pada tegangan DC ini triak namanya ya. sama saja ini bisa mengalirkan arus asalkan tegangan gate ini high atau low, kira-kira seperti itu. SCR dan triak ya, uh, bentuknya tiga kaki seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, ini adalah dioda. Oke, okay. uh, ada lagi yang namanya uh, dioda LED ya. LED ini, ini sesungguhnya adalah dioda ya, dengan lambang seperti ini. cahaya ya L I G H -T, ya. Slide. Nah, jika diberi tegangan maju LED ini akan menyala tapi jika diberi tegangan mundur LED ini tidak akan menyala sama saja dengan e, dioda biasa ya dioda basah seperti ini tetapi ini tidak bercahaya ya sedangkan LED bercahaya jadi secara prinsip LED ini bisa digunakan sebagai rangkaian penyarah gitu kan tapi tidak umum lah ada juga yang namanya dioda zener ya, yaitu dioda yang memiliki karakteristik mengalirkan ya arus listrik ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberi melampaui batas ya. Jadi sama dengan dioda biasa, sama dengan dioda biasa, tetapi dengan ketentuan zener ya, ini dengan ketentuan. Jika tegangan itu di bawah tegangan kerja ya. Katakanlah di sini e, kita buat, kita tekanlah di sini zener 3,3 volt ya. Katakanlah di sini zener 3,3 volt. Sama saja arus hanya bisa mengalir dari anoda menuju katoda. Dan tidak bisa mengalir dari katoda menuju anoda. Tapi ini dengan kondisi tegangan tidak lebih dari 3,3 volt. Ya. Tetapi jika tegangan yang dipakai itu melebihi 3,3 volt, ya, seperti ini, 3,3 volt, ya, jika jika di ini generator 3,3 volt, arus akan bisa mengalir, ya bisa mengalir dari katoda menuju anoda jika tegangannya melebihi dari tegangan kerja dioda zener 3,3 volt. Ini biasanya berfungsi untuk kontrol uh, mosfet atau kontrol tegangan dan juga penyarah ya atau bukan penyarah sih penurun tegangan ya. Ini kira-kira ini tegangan 12 volt ya dan dioda ini diterpasang terbalik ya katoda kita hadapkan ke sisi positif dan anoda kita hadapkan ke sisi negatif. Lain dengan rangkaian dioda yang umum ya. Katoda kita pasang ke anoda kita pasang ke positif ya. Anoda kita pasang ke negatif. Ya, ini dibalik ya. Ya, katoda dihubungkan ke negatif. Di sini tegangan 12 volt. Ya, sedangkan di sini adalah zener uh, pada level tegangan 5 koma 1 volt 5,1 volt. Jadi di sini ya, arus tegangan akan berubah menjadi 5,1 volt. Ya. Walaupun di sini tegangannya 12 volt. Karena ketika tegangan 12 volt, tegangan ini langsung drop ke arah sini. Ya. Jadi dioda mengontrol mengontrol Dioda itu mengontrol tegangan ya untuk rangkaian seperti ini. Seperti yang saya berikan tadi bahwa jika tegangan itu melebihi tegangan kerja 3,3 ya. Katod pin katoda bisa mengalirkan arus menuju anoda. Jika tegangannya 5 volt, tegangan jika zener itu tegangan kerjanya 5 volt, jika lebih dari 5 volt dari katoda menuju anoda arus itu bisa mengalir ya. Tergantung dari ukuran dari dioda zener tersebut ya seperti ini. Jadi fungsi dari dioda zener adalah ya meneruskan arus ketika arus tersebut melebihi dari tegangan kerja dioda zener. Ya. Kenapa? Ya tidak mungkin. Ini di sini 12 volt, sedangkan di sini e, zener 5,1 volt. Ini bersifat seperti saklar ya. Ketika tegangan lebih dari 5,1 volt arus ini akan langsung mengalir menuju ground, ya. Jadi langsung drop tegangan itu. Ya. Ketika tegangan itu drop menjadi 5,1 volt, dioda ini berhenti bekerja, sehingga tegangan akhir di sini akan tetap 5,1 volt tergantung dari nilai dioda zener, ya. Oke. Mungkin itu ya, nanti lebih spesifiknya kita bicarakan lagi Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh